Halo teman-teman, tahukah kamu 7 manfaat kunyit putih untuk kesehatan? Manfaat kunyit putih untuk kesehatan tentu sudah tidak diragukan lagi. Sejak dahulu, kunyit putih dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari kandungan kurkuminoid penting yang ada di dalam kunyit putih. Kunyit putih atau kurkuma jedoaria tubuh subur di Asia, tak terkecuali di Indonesia. Jenis kunyit ini sudah lama digunakan sebagai obat tradisional, mulai dari batang hingga akarnya. Kunyit putih memiliki manfaat sebagai obat. Manfaat kunyit putih ini berasal dari kandungan kurkuminoid dan terpenoid yang berperan sebagai antioksidan. Dengan mengonsumsi kunyit putih secara rutin dan teratur, kesehatan tubuh akan tetap terjaga dan terhindar dari resiko penyakit berbahaya Berikut sejumlah manfaat kunyit putih untuk kesehatan yang perlu kalian ketahui Yang pertama, menurunkan demam Manfaat kunyit putih untuk kesehatan yang pertama adalah menurunkan demam Ekstra etanol dalam kunyit berperan penting untuk menurunkan demam layaknya paracetamol. Selain itu, ekstra etanol ini juga berhasiat sebagai obat anti nyeri untuk mengatasi diare. Dengan mengonsumsi kunyit putih secara rutin dan teratur, berfungsi untuk menurunkan demam. Tentu saja, manfaat ini bisa diperoleh dengan cara menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, Mencegah penyakit kanker dan tumor Manfaat kunyit putih untuk kesehatan selanjutnya, yaitu mencegah penyakit kanker dan tumor. Kunyit putih memiliki kandungan jerum bone yang memiliki efek anti-kanker yang mampu menurunkan resiko penyakit kanker, seperti kanker ovarium, kanker payudara, dan leukemia. Sementara itu, jad polisakarida di dalam kunyit putih juga memiliki efek anti-tumor yang bisa menghambat pertumbuhan tumor dan sarkoma jaringan lunak di dalam tubuh. Namun, manfaat ini masih butuh penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat kunyit putih yang tak kalah penting lainnya ialah meningkatkan kekebalan tubuh. Seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah, maka akan dengan mudah terserang penyakit. Sebaliknya, orang yang terkena memiliki kekebalan tubuh yang kuat akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satu cara meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengonsumsi kunyit putih. Antimikroba yang terdapat di dalam kunyit putih berperan penting untuk menghalau berbagai radikal bebas yang akan masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kandungan ini juga berfungsi efektif memperbaiki segala proses pertumbuhan dalam tubuh. Yang keempat, mencegah radikal bebas. Manfaat kunyit putih selanjutnya adalah mencegah radikal bebas. Radikal bebas dalam tubuh apabila tidak diimbangi dengan antioksidan, maka akan menimbulkan berbagai penyakit kronis dalam tubuh, seperti hipertensi hingga penyakit jantung. Salah satu cara alternatif yang dapat dilakukan untuk menangkal radikal bebas adalah mengonsumsi ekstrak kunyit putih. Hal ini karena kandungan senyawa pada kunyit putih berfungsi sebagai antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Sehingga mengonsumsi kunyit putih secara rutin dapat mencegah radikal bebas. Yang kelima, mengatasi peradangan. Radang merupakan jenis penyakit yang ditandai cedera, seperti luka bakar atau terinfeksi bakteri dan virus pada bagian tubuh. Peradangan apabila tidak segera di diatasi, dapat memunculkan penyakit kronis, seperti penyakit jantung hingga kanker. Manfaat kunyit putih juga sangat baik untuk mencegah peradangan, pasalnya... Kandungan kunyit putih memiliki efek antiinflamasi yang berfungsi efektif peredakan peradangan. Selain itu, mengonsumsi ekstra kunyit putih secara teratur dapat melindungi tubuh Anda dari berbagai penyakit kronis. Yang ketujuh, menjaga kesehatan pencernaan. Kunyit putih mengandung serat yang dapat berfungsi membantu memperlancar proses pencernaan. Kunyit putih juga memiliki sifat antimikroba yang berperan penting dalam menghentikan diare. Sehingga mengonsumsi kunyit secara teratur berperan penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Tentu saja manfaat kunyit putih ini bisa didapatkan dengan cara mengimbanginya dengan pola makan sehat. Yang terakhir, menjaga kesehatan kulit wajah. Selain dapat menjaga kesehatan tubuh, kunyit putih juga bermanfaat untuk kecantikan. Kandungan antioksidan pada kunyit putih dapat membantu menghindarkan keriput dan bintik-bintik pada wajah, sehingga kandungan kunyit putih berperan penting untuk menghambat proses penuaan dini. Selain itu, kandungan antioksidan yang terdapat pada kunyit putih juga berfungsi efektif meningkatkan kolagen, sehingga hal ini berperan penting dalam memperbarui sel-sel kulit mati. Itulah 7 manfaat kunyit putih untuk kesehatan yang wajib teman-teman ketahui. Untuk video menarik lainnya, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you the next video.